hey guys welcome back to our channel cece enjoy di bali thank you so much for watching this video and I hope all of you guys are doing well dimanapun kalian berada dan sesuai janji kita kita bakal buat satu video review produk lagi dari brand kesayangan kita Scarlett whitening dan kali ini aku bakal review satu produk varian terbaru dari Scarlett Whitening So guys kalau kalian penasaran apa manfaatnya dan produk apa yang bakal aku review Jangan sampai skip videonya ya So guys, beberapa hari yang lalu aku dapat kiriman paket dari Scarlett Whitening ini, dan isinya um, serum varian terbaru yang aku bakal review untuk kalian karena pasti beberapa dari kalian belum pernah tahu, atau mungkin baru tahu produk ini. Kalau kalian udah ngikutin kami, habis sudah pernah nge-review beberapa produk-produk dari Scarlett Whitening, nah uh, yang pertama aku dapat kiriman. Yang varian, yang serum varian Brightly Ever After Ini belum aku buka sama sekali Karena yang aku pakai sehari-hari itu masih banyak Kemudian ada Gloutening Serum Gloutening Serum ini varian terbaru dari Scarlet Whitening Yang wajib banget kalian coba Jadi di sini aku bakal review lebih banyak tentang si glutening Serum ini Nah, ini... Ini bentuknya ya guys. Di glow toning serum itu seperti ini, tidak jauh berbeda dengan yang Brightly Ever After, cuman uh, ini bungkusannya lebih lebih pink aja sih. Dan aku pakai uh, glow toning serum ini sudah hampir dua mingguan yang lalu. Aku udah coba glow toning serum ini dan hasilnya memang sangat bagus sekali. Dan kalau teman-teman ngikutin kita semua produk-produk dari Scarlet Whitening yang udah kita review Kita juga udah pernah nge-review serum yang Acne Serum ini yang untuk cerawat kemudian kita juga udah nge-review yang Brightly Ever After terus tuh produk terbaru kita mau review yang Gluttoning uh, Serum nah ini penggunaannya sesuai dengan apa yang sudah kami uh, beritahukan di video review kami sebelumnya kalau Acne ini bisa dipakai untuk kulit yang bercerawat tapi khusus untuk jenis kulit wajah yang uh, membutuhkan pencerahan Kalian bisa coba yang widely ever after Nah, kabar baiknya kalau teman-teman menggunakan yang Brightly uh, yang serum Brightly Ever After ini Kalian juga bisa kombinasikan dengan si Glow Toning Serum ini Dan hasilnya itu bisa lebih wow gitu loh guys Kalau Brightly Ever After ini langsung mencerahkan kulit Nanti si Glow Toning Serum ini bisa membantu kita mendapatkan kulit yang lebih glowing So, kalau kalian mau coba uh, si Glow Toning Serum ini Dan mau mendapatkan manfaat yang lebih banyak Kalian bisa kombinasikan si serum right level after ini dengan si gluttoning serum ini guys Nah manfaat dari Gluttoning Serum ini Yang pertama itu udah mengandung Cranicinamide Acid Yang akan membantu untuk meredakan peradangan kulit Terus melindungi kulit dari sinar UV Dan juga meratakan warna kulit guys Kemudian itu ada Niacinamide juga Yang akan melembabkan kulit Dan menyamarkan noda hitam Dan juga mengendalikan produksi minyak pada wajah Kemudian dia juga udah mengandung Geranium Oil yang akan menyamarkan Garis halus pada wajah Serta mengencangkan kulit Dan melambatkan penuaan dini dan juga yang terakhir, mengandung alantoin yang kaya akan antioksidan Sehingga mampu merangsang pertumbuhan kolagen pada kulit Dan Gluttoning Serum ini cocok buat teman-teman yang punya tipe atau jenis kulit yang normal berminyak, kering rentan berjerawat, dan kombinasi sensitif Jadi kalian bisa pakai yang uh, glutening Serum ini Sedangkan kalau yang Brightly Ever After, ini untuk kalian yang punya tipe kulit, kering, normal, dan kombinasi So guys, di sini ada tiga, di sini ada tiga tipe serum ya guys. Ini ada yang acne serum, kemudian ada brightly ever after, kemudian lotening serum. Nah, untuk kulit berjerawat hanya direkomendasikan untuk pakai acne serum. Sedangkan buat teman-teman yang tidak struggling dengan masalah jerawat bisa mencoba serum yang brightly ever after, kemudian dikombinasikan dengan lotening serum. Kalau mau fokus ke pencerahan dan juga untuk kulit yang lebih glowing. Dan tentunya buat teman-teman yang mau nyoba skincare dari produk Scarlet Whitening ini Khusus untuk perawatan wajah tapi bisa mulai dari facial washnya guys Nanti bisa uh, nyoba sabunnya Yang ini sabunnya wangi banget dan uh, sangat cocok buat teman-teman yang mau nyoba perawatan wajah secara rutin Bisa mulai dari facial washnya Kemudian setelah itu bisa pakai serum dan kalau yang kulitnya normal bisa pakai yang Brightly Ever After dikombinasikan dengan Glotening Serum lalu kemudian kita pakai krimnya guys. Ini perawatan ada creams yang kemudian ada krimal. Jadi ini satu brand uh, produk skincare whitening untuk Basket. Jadi kalian bisa nyoba Kalau sekarang teman-teman lagi mencari-cari Produk perawatan kulit wajah Yang aman untuk kulit Karena ini memang sudah terbukti Aman untuk kulit dan juga harganya Sangat terjangkau guys Guys, don't need to worry about Uh, this produk karena semua produk dari Scarlett Whitening itu sudah teregistrasi di Bepom, jadi dijamin sangat aman dan untuk kalian yang mau mencari lebih banyak lagi informasi tentang produk Scarlet Whitening ini, kalian bisa langsung follow Instagram at scarlett underscore whitening, dan disana kalian bisa lihat apa saja produk yang ada dari Scarlet Whitening ini, dan juga varian-varian baru yang baru saja dikeluarkan so guys, thank you so much for watching and see you on the next video, bye!